Yo yo yo yo yo yo yo bareng channel yo yo official cuy. Seperti biasa ya bro-broku semuanya di sore hari yang cerah ini, mamang yo channel akan membagikan sedikit trik dan tips gacor bermain yo Olympus tentunya cuy seperti biasa memang masih ditemani lahan tergacor, terkece, terpercaya, terrekomendasi pokoknya cuy di 2022 ini ya Brodi. Pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai ID nya langsung aja gaskin gaskin gaskin, gaskin dan gaskin ya cuy Untuk link nya sendiri udah memang taruh di tentang channel ya bro Memang bermain di naga 138 ya cuy karena di Naga 138 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia dengan tingkat kemenangan paling tinggi tentunya ya boy Dan segala jenis transaksi itu paling cepat padat terpercaya dan akurat ya cuy Dari mulai deposit dan WD tentunya ya boy Pokoknya jangan ragu lagi lah boy Naga 138 solusinya ya bro Gas yes, kuy. Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi ya bro, langsung saja kita ke in game gamenya gitu cuy. Karena di sore hari ini mamang agak sedikit tidak enak badan ya bro. ya bro Masih sakit tenggorokan gitu cuy. Mungkin mamang tidak akan berbicara banyak dulu ya bro Mungkin di lain kesempatan atau besok mamang upload lagi bisa berbicara seperti maksimal kembali gitu cuy Pokoknya kalian simak aja dari polanya dan dari perputaran gamenya itu. Ya, pokoknya langsung aja dah. Terima kasih banyak pokoknya ya, cuy. Langsung saja simak ya boy. Thanks for watching gitu, cuy. Gas yes, cuy. Okeju, mungkin sekian saja yang dapat Mamang suguhkannya cuy. Mohon maaf bila ada salah-salah kata gitu gituan cuy. Pokoknya semoga kalian semua terhibur dengan isi video dan konten dan pola-polanya. See you next video, thank for watching, bye bye.